telah menyaksikan konten saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan saya ya, dari Sangkulirang menuju eh, Samarinda dimana perjalanan ini sangat melelahkan menurut saya karena dari Sangkulirang menuju Samarinda itu memakan waktu kurang lebih sekitar 7 jam jadi dimana eh, perjalanan ini kalau menurut saya sangat melelahkan tujuan saya melakukan perjalanan ke Samarinda ialah untuk melakukan MCU atau Medical Check Up di KPP Group karena salah satu syarat untuk masuk ke KPP Group adalah melakukan medical check up. Medical check up ini membutuhkan waktu. Tadi saya berangkat jam 8. Sampai di lokasi di Jalan Ahmad Yani di Prodia itu setengah 9 selesai hampir jam 12. Hampir jam 12 kurang sekitar kurang 5 menit. Dengan dilakukannya MCU ini, semoga saya bisa secepatnya bergabung di perusahaan perkebunan karet di daerah Sangkulirang. Harapan saya minta doanya supaya saya bisa berhasil dan lulus saat MCU. MCU ini mirip dengan kalau di bahasa Indonesia kan itu cek kesehatan atau medical check-up. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan Atau yang masih berjuang melamar Semoga dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya Dan harapan saya mudah-mudahan uh, kita semua sukses Dan uh, segera mendapatkan pekerjaan Karena saat ini di masa pandemi ini mencari pekerjaan sangat sulit Semoga teman-teman semua bisa berhasil juga Dan uh, saya juga harapannya bisa secepatnya bergabung dengan KPP Group Demikian sedikit uh, tutorial dari saya Dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Apabila ada salah salah kata saya minta maaf Wassalamualaikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.